Yuk, siap mulai. Tajam ya? Udah ya, tajam. Tebas paku juga, itu botol aku kosong aja, Kang. Langsung, Kang. Api itu ya, mulus, cakep, sip, dah kang. Ini adalah mengasah pedang Tanto uh, untuk uh, tajamannya agar bisa sehat plastik, sehat kertas dan sembelih, karena ini terbuat dari baja SUP 09 dan ini uh, lagi proses head pengerasan pada bilah lewat sepuh air dan sudah selesai ditempa kita akan membuat bilah yang cukup matang lalu dicelupkan ke oli ya, teman-teman. Ini ke oli, dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Nanti ntar dicakepin karena kan ini masih jelek. Ini sarungnya dari senokeling asli ya yep. Natural Dilapisi kuningan Itu 45. pakunya Paku 7 Hati-hati kang Kena tangan lagi berdarah Dilakban yang banyak aja Biar nggak Mental dua-duanya udah ya, cukup dah uh, lagbana segitu aja langsung aja kan dibuka serangnya awas jauh ya, putus ya mental ya gila aman oh, itu bekas doang gampang nanti di asa hilang lagi kok bekas putusannya, nunjukin. Oh ya, yeah. putus ya? prosesannya tahu <laughs> kemana? Terbang tak kuat. Oh. Bila aman bila.